baik terima kasih untuk para penonton yang berada di sebelah barat di depan panggung musik Tolong geser uh, ke utara yang berada di uh, depan panggung musik Tolong bisa geser ke utara nah baik terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E betina, kelas E betina Akan e, bisa dibawa masuk ke redok penjurian e, Panggilan mas apa kemarin Yang ikut juri magang dari mas Tepeng Mas Samsul Samsul Tepeng dan Mas Putut, dimohon kehadirannya eh, di pedokikal lagi, Mas Tepeng atau Mas Samsul, kemudian eh, Mas Penjurianya yang untuk kelas E betina. Panggilan kami tujukan untuk kelas E betina, kambing bisa dibawa masuk ke pedok Penjurian, dan selanjutnya adalah. Eh, pembacaan regulasi kontes dan sekaligus mengenalkan juri-juri yang bertugas dan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Andi Geol dari Ketua Bidang Kontes HBDKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera bagi yang beragama lain uh, Pada hari ini kita bertemu lagi dan bersama sama uh, melaksanakan kontes uh, lokal sekarisidanan madiun ya dalam acara saudara Andoyo dari Malang kemudian juri tiga saudara Eko Citra Eva dari Kulon Progo dan kami tim juri uh, berkomitmen untuk melakukan Penilaian secara fair, jujur, netral dan objektif. Tidak apa-apa, Aca. apa-apa. Nanti nomor aja disesuaikan. Langsung Aca aja, langsung ditali. Bendera bisa dibawa keluar, diambil. Dan mohon bantuannya. Kontes Kambing Seni Peranakan Etawa Ras Kali Kaligesing Lokal Ponorogo Tahun 2022 Kelas E Betina Peringkat 10 Nomor Peserta 13 nama kambing ambun dari markas etawa ponorogo dengan total nilai 165 lah ini bener saya ragu tadi yo yo peringkat 9 nomor peserta 43 nama kambing Jamilah pemilih Alvan Farm dari Pacitan dengan total nilai 166. peringkat 8. nomor peserta dua nama kambing Wido dari pemilik Prangus Farm Ponorogo dengan total nilai 171. Peringkat 7. Peringkat 7, nomor peserta 27. Nama kambing Drupadi dari kandang BM Farm dengan total nilai 178. Peringkat 6. Nomor peserta 22, nama kambing SS, Yudha Mada Ponorogo, dengan total nilai 182. Peringkat 5, nomor peserta 26, nama kambing Kunti, pemilik kandang BM Farm, dengan total nilai 187, peringkat 4 nomor peserta 14, nama kambing Natali dari Kentung Vam Ponorogo dengan total nilai 188, yo yo yo tiga besar, tiga besar kelas E betina kontes kambing seni peranakan etawa ras kalingsing lokal Ponorogo tahun 2022 dan juara 3 nomor peserta 11 nama kambing Angelina pemilik Surya Etawah Farm. Pacitan dengan total nilai 191. Dan juara 1 kelas E betina kontes kambing seni beranakan Etawa Ras Kali Gising lokal Ponorogo tahun 2022. Juara satu adalah Pieki, yo, tepuk tangan yang meriah, juara kelas E betina nomor peserta 42. Nama kambing Timun Mas pemilik Zakifan Ponorogo dengan total nilai 199 dan juara dua nomor peserta lima. Dengan nama kambing Mekarsari pemilik Riko Ponorogo dengan total nilai 195. Selamat para jawara-jawara di kelas E betina, Silakan kambing langsung bisa dibawa ke foto boot yang sudah disiapkan oleh Panitia. Panitia mohon bantuannya, pintu bisa dibuka eh, sebelah kanan panggung langsung. Kambing bisa dibawa ke lokasi foto boot yang sudah disiapkan oleh Panitia. Foto boot di sebelah kanan panggung. Dan langsung kita bergeser ke eh, babak seleksi yang akan diambil... 20 besar, 20, persiapan benderanya 20, tim panitia mohon bantuannya bendera 1, di atasnya atau yang tidak megang bendera mohon kambing bisa dibawa keluar dari pedok penjurian. Monggo untuk kelas E jantan yang tidak mendapatkan bendera di atasnya Kambing bisa dibawa keluar dari pedok penjurian. <tuh> <tuh> nah, baik, mohon roh, ayo Monggo, mohon bantuan ya. Oke, okay, bisa bantu ayo, biar agak bertepat komen Kambing. Uh, untuk bendera yang dapat bendera putih bisa langsung dibawa naik ke paviliun besar. Nomor 12 juga bisa dibawa naik. Bapak-bapak di batu ya Dan persiapan, ayo untuk kelas B betina bisa langsung dibawa masuk ke kandang ke ke penjurian. Kelas B betina, mohon dipersiapkan dan coba saja kelas B betina silakan bisa dibawa masuk sesuai nomor turut yang sudah ada ternyata terima kasih kelas B berkina kalau dipersiapkan monggo kelas B berkina kamu bisa dipersiapkan langsung dibawa masuk ke petong penjurian. peserta pemilik nomor ragum Ponorogo dengan total nilai 219 Peringkat 9 Peringkat 9 nomor peserta 34 nama Kambing Putri Mandalika Surya Etawam Pacitan dengan total nilai 227 Peringkat 8 Peringkat 8 Nomor Peserta 27 Nama Kambing Klarista Dari Armada Vamponorogo Dengan total nilai 228 Peringkat 7 Peringkat 7 nomor peserta 15 nama kambing bela dari masa Rikufam penorogo dengan total nilai 231 15 peringkat 6 peringkat 6 nomor peserta 25 nama kambing Salma pemilik Gusko Farm Ponorogo dengan total nilai 237 Peringkat 5 Peringkat 5 nomor peserta 03 nama kambing Asma pemilik Tepeng Farm Panoraga dengan total nilai 238. 03 Peringkat 4 dan juara 3 by voting dengan total nilai 243. Peringkat 4. Nomor peserta 33 nama kambing kemuning pemilik Zakifam Ponorogo dengan total nilai 243 dan juara 3 tepuk tangan yang meriah untuk tiga besar kelas D betina kontes kambing seni peranakan Etawa ras kaligesing lokal Ponorogo tahun 2022 ribu dua puluh juara tiga. Nomor peserta 28, nama kambing Banowati, Gotriva Magetan dengan total nilai 243. Dan juara satu. Eng eng juara satu kategori kelas D betina kontes kambing seni peranakan Etawa ras kaligesing lokal Ponorogo tahun 2022 adalah yuk Singdi pojok Pojok, adu pojok, pojok kanan, pojok kiri, agak maju, Mbak, ke depan, ke tengah, Mbak, ke tengah. Nah, tepuk tangan yang meriah untuk juara 1 kelas D, betina, nomor peserta. 18, nama kambing, Moto, biru. Renovam Ponorogo dengan total nilai 256 dan juara 3, juara 2. Nomor peserta 9 nama kami Bibit Barokah Farm Ponorogo dengan total nilai 251. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas D betina dan selamat kepada para juara-juara silakan kami bisa langsung dibawa turun menuju foto booth yang sudah disiapkan oleh Panitia yuh yuh semangat sementara di Bapak audisi ini masih ada 67 ekor, ada dua tadi yang naik kelas, sehingga ada 65 ekor yang diseleksi, Bapak seleksi akan langsung diambil 20 besar. Seni peranakan etawa ras kali gusi lokal penerogo tahun 2022, tepuk tangan yang meriah untuk 10 besar D jantan dan peringkat 10, peringkat 10 nomor peserta. 39 nama kambing Bandung pemilik sapu grang Ponorogo dengan total nilai 227 Peringkat 9 Nomor peserta 60 nama kambing kuda sembrani pemilik resakafam Ponorogo dengan total nilai 200 28 60 Peringkat 8 Nomor peserta 25 nama kambing Sawega dari Yugi Santos Ponorogo dengan total nilai 229 peringkat tujuh, nomor peserta delapan belas, nama kambing Arto Mulyo, pemilik son Bono dengan total nilai dua ratus tiga puluh empat. Nomor tujuh, delapan belas, peringkat enam. Peringkat enam, nomor peserta, 01, nama kambing Tambi, pemilik Zaki Van Ponorogo, dengan total nilai 236. Peringkat lima, wista popek pokok poena. Peringkat lima, nomor peserta, sepuluh nama kambing laupan pemilik wira muda ponorogo dengan total nilai dua ratus empat puluh satu peringkat empat nomor peserta enam puluh empat Nama kambing Pluto, pemilik suruh Etawa Farm Ponorogo, dengan total nilai 241. Dan tepuk tangan untuk tiga besar D jantan, kontes kambing seni peranakan Etawa Raskalikesing, lokal Ponorogo tahun 2022. Juara tiga kelas D jantan adalah Nomor peserta 11 nama kambing Jaya Baya pemilik Sanen Unggul Farm Ponorogo dengan total nilai 242 Eh cincit Yuk, juara ini apa yuk Bondan apa BIMO BIMO Pembondan yuh satu dua tiga juara kelas D jantan adalah selamat nomor peserta 20 nama kambing BIMO RPE FAM Ponorogo dengan total nilai 256 dan juara 2 nomor 0 9 nama kambing Bondan pemilik Amin Pangestu Ponorogo, dengan total nilai 252 selamat kepada para jawara di kelas D jantan monggo kepada seluruh pemilik eh, 10 besar kami bisa dibawa turun dan dibawa ke foto booth yang sudah disiapkan oleh panitia dan kami umumkan untuk kelas C betina karena peserta kurang dari 15 ekor berdasarkan peraturan SOP-nya maka akan diambil 5 besar terbaik. 5 besar terbaik dari uh, kurang dari 15 ekor, nanti 5 terbaik akan langsung naik ke atas panggung. Sudah siap jurinya, maskernya Mas re nyantol masker. Siap ya, 5 ya, 5 bendera ya, 5 bendera, oke, 3, 2, 1, kelas C, Betina. Peringkat 5 dengan nomor peserta, 01 Ratu Jodha, Sanen Unggul Fam, Ponorogo, dengan total nilai 231. Peringkat empat, nomor peserta, 07 Nama kambing Gendrani, PPKM Magetan dengan total nilai 240 dan juara tiga, juara tiga kelas C betina kontes kambing seni peranakan Etawa ras kali lokal Ponorogo tahun 2022 juara tiga nomor peserta. 03 nama kambing Asmi dari Cili Padifam Ponorogo dengan total nilai 251 dan juara satu juara kelas C betina kontes kambing seni peranakan netawa ras kaligesing lokal Ponorogo tahun 2022 adalah Selamat juara 1 nomor peserta 06 nama kambing Mutiara pemilik Parsifam Ponorogo dengan total nilai 258. Dan juara 2 nomor peserta 8 nama kambing Geisa dari Kilang Utama Farm Ponorogo dengan total nilai 254. Selamat kepada para penang dari kelas C, betina. Silakan, pemilik kambing bisa langsung naik ke atas panggung untuk mengambil kambingnya dan segera dibawa ke foto booth dan untuk menerima piala penghargaan. Ion Farm, Ponorogo, nomor 11, ada Takeo Rito, Tama Fam. nomor 12, ada Birawa dari Etawa Nongkodono. nomor 13, ada Gendon. Sapuruti Farm Nomor 14 ada Valentino Putra Rama Farm Nomor 15 ada Panji Klana Apolo Farm Nomor 16 ada Gunung Mas Agus Etawa Nomor 17 ada Bruno CJDW Nomor 18 ada Gale Singo Galeri Kambing Ponorogo oh, Luar biasa ada 18 ekor laga penutup Kelas A jantan ini kelihatannya juga ada kelas B yang mau nantang kelas A jantan. Luar biasa semangatnya rekan-rekan Ponorogo dan sekitarnya. Yuk minta semangatnya sekali lagi. Popek Penapol. Pokok Penapol. Yuk semangatnya yang dari Ponorogo. Mana suaranya Ponorogo? Madiun, mana Madiun? Magetan, Magetan? Wih, suaranya rame Magetan nih, Pacitan, mana Pacitan? Ngawi, Ngawi? Blitar, Blitar, ada Blitar. Tolong Agung ada? Waduh lengkap ini, luar biasa ini. Solo ada yang hadir, Solo luar biasa ini. Uh, terima kasih, rekan-rekan yang mau hadir. Kita utamakan silaturahmi, kita ngobrol, pintar ngopi bareng dalam agenda yang luar biasa yang dimotori oleh rekan-rekan Popek. Ponorogo, PE Community, POCO E POL, Popek. <tuh -tuh. Penjurian lebih baik. Fair Play, kita tetap nomor satu kan salam Fair Play yang lebih baik, dan selanjutnya Anda bisa melihat sendiri kualitas-kualitas semakin naik dan otomatis akan mendongkrak ekonomi para peternak yang ada di Ponorogo dan sekitarnya. Dan, tadi sudah menyaksikan Pak Bupati menjanjikan tanggal 8 Agustus siap diagendakan Open Nasional Kontes kambing PI. nomor pintan. oke bener, oh, oke okay. jeh, siap. Laga penutup yang luar biasa para pejantan-pejantan keluar kelas A bahkan kelas B siap nantang kelas A ini laga penutup yang luar biasa. Mas panitia tolong yang di atas mas bantuannya talinya bisa dikencengin ini yang di atas panggung sepuluh besar di mas bos Londo mau di mas Londo, kok hilang ya Mas Siwan di Mas Siwan <tuh. tuh>. lampu sudah nyala sudah nyala sudah ada bantuan penerangan Dulu, Bayu WA aku, Anu mau Bayu? Jangan kau ke Masjid Panitia. Nanti, Kanjeng Pulau naik lagi satu kali gitu. cek satu-satu Popek Pokok poena jari ini ngomono Gak nyampe ya eh, kabeli. aku gak mau lurung ini cek satu satu cek satu okay. X1 Sekali lagi minta semangatnya untuk Ponorogo B Community, Popek, Pokopuena. Terima kasih. Sampai malam ini antusiasnya masih luar biasa. Jadi seakan-akan koyo bar sarapan. Ini kelas penutup yang luar biasa dari penjuru satu Karisidenan hadir di Ponorogo. Langsung saja kita bacakan. Kategori Kelas A Jantan Kontes Kambing Seni Peranakan Etawa Ras Kaligesing Lokal Ponorogo Tahun 2022. Langsung Peringkat 10. Peringkat 10 Nomor Peserta. Kosong empat nama kambing Rakuti, pemilik Gotriva Magetan, dengan total nilai dua ratus tiga puluh satu. Semangat tema mana ini? Yoi. Hey, Peringkat hey. sembilan. Nomor peserta. 12 nama kambing birawa pemilih etawa nongko Farm total nilai 235 ratus tiga puluh yeah. lima kaget malah tidak apa apa mbak iya <tuh> Si, si ngabang sing, sing apa nih mas? rambute, Yuh. Peringkat delapan. Tepuk tangan yang meriah nanti ya. Peringkat delapan. By voting tadi, sudah di voting. Delapan dan tujuh nanti peringkatnya sama. Peringkat eh, nilainya sama. Peringkat delapan, nomor peserta delapan, nama kambing Satrio Rembos, pemilik puncak Jaya Vamporo Rogo, dengan total nilai 237. ratus tiga puluh nomor delapan. Aduh. Peringkat tujuh. Tepuk tangan yang luar biasa nomor 03 Manggalo Yudo TPeng Farm Ponorogo dengan total nilai 237. Ponorogo di suara iki. Ponorogo. Sebentar si Adan. si ada suara adan ntar oke lanjut ya Kategori kelas A jantan, kontes kambing seni peranakan Etawa Ras, kali lokal Ponorogo tahun 2022, peringkat 6, nomor peserta 14, nama kambing Valentino, pemilik Putra Rambah Farm, Pacitan, suara Pacitan mana ini, eh, hey, yo. Total nilai 238. Peringkat 5. Peringkat 5. Kelas A Jantan. Nomor peserta 06. Surya Hepong pemilik Surya Dipafam Ponorogo dengan total nilai 240.06. Wih, apa mas? Sik, sik, sik. Jentengi apa mas? Eh, Siap. Sampai mas? Eh. Hai tuh oh, aja oh, oh, oh, dicetake to Jo lembungfam Um <laughs> Mas Ri baik fokus peringkat 4 peringkat 4 nomor peserta 05 Nama kambing Braga, pemilik Nawawi Wifam dengan total nilai 242. Siap. Nah, besar. Ini penghormatan untuk juara 1-2-3, dimohon pemiliknya bisa naik ke atas panggung. Juara 1-2-3, yuk, yang masuk nominasi sepuluh. Tiga besar pemiliknya langsung bisa naik ke atas panggung. Ini ada nominasinya, ada dari Ridho Etawa, kemudian ada Apollo Farm, kemudian ada Ridho Tama Farm. Si, si. Ini kok melun nominasi, yo Sektor, jendengnya Ridho pun Lembung? Mas, jajar sana mas, bertiga mas. Monggo, di agak ke tengah sini, agak ke depan. Samping, kambing. eh, samping kambingnya ndak apa-apa, berdiri di samping kambingnya. Mas, Ridho sini mas. <coughs> di sebelah kambingnya, Monggo, nomor berapa ini? Sebelahnya dan sebelahnya. Berdiri samping kambingnya, siap. Lah ini ada request, biar kelihatan semua. Yang sembilan digeser ke belakang Mas Panitia, ini dimajukan ke depan. Minta tolong, sembilan digeser. Biar juaranya juara ini. Ini popek luar biasa ini. Yuk digeser. Ki Mas Ridwan deg, deg ser, ser, ser. Beri nyawer ya, nyawer ya. Si kalau waninya waninya wer tau ra. Si, si, ini mau sing ada ngomong kawin gratisan ono rongatusan, ono nyawer ini, apa milih di bos? Milih yang di aduh mbaknya agak ke depan sini mbak di depan aja, aman sudah ada pemiliknya, sudah dipegang ada pemiliknya aman, di depan saja nah, sebelah ini ya depanin oke wah aku di cejeri, eh. disitu yowes di situ sana aja adep sana. lah oke, baik, ini ini luar biasa loh nominasinya ada dua pacitan satu ponorogo lo ini, ini luar biasa ini bener bener bener bener Jan, <Midwesternythe> oke okay ya kita umumkan. Kontes Kamen Seni beranakan etawa Ras Kali Geseng lokal Ponorogo tahun 2022 menjadi sejarah. Tadi sudah ada sejarah kelas D, 67 ekor dan jantan. Akan menjadi sejarah Satu sidinan Madiun Raya. Juara tiga kelas A jantan adalah... Isoe, eh. isoe, eh. mas panitia, tolong dibantu talinya, agak dirapetin mas. Ayo, mas panitia, dibantu pemiliknya, agak rapet talinya, agak rapet, agak rapet. Uh, se si, si. tenang, uh, tenang, tarik lagi, agak rapet. weh nominasi tiga besar ini, Pacitan. sik to to ben tenang to sekali-kali aku jejerkan rapopo baik juara 3 kelas A jantan adalah selamat nomor peserta lima belas, nama kambing Panji Kelana, pemilik Apollo Farm Pacitan, dengan total nilai dua ratus empat puluh lima. Nomor lima belas, nah dipegang pemiliknya. si dikasihkan, diterima dulu nanti, fotonya nanti, diterima dulu. Iya. isoi Ki, mbah, Balura nanti sampai rumah ditanyain. Dan C si, iki, iki ana Pacitan maneh karo wong Ponorogo iki. C. Si. Wah, tenang, tenang. Ora trimo sing mburi. Si Adan. Nam la ilaha illallah baik lanjut ya Keto E1 sudah siap dengan kaos kebesarannya bintang yang satu kaosnya popek wis saingan ini baik yang kita tunggu-tunggu pengumuman juara satu kelas A jantan kontes kambing seni peranakan etawa ras kali geseng Lokal Ponorogo tahun 2022 Juaranya Adalah Ketoi, luih tenang Isto Sih, <laughs> aku main guyu. Eng ing eng. Aplos yang luar biasa untuk jawara kelas A jantan kontes kambing seni peranakan Etawa Ras Kali Kessing Lokal Ponorogo tahun 2022. Selamat juara 1. 07 nama kambing Bintang Rido Etawa Farm, pacitan dengan total nilai 256 dan juara 2 nama kambing Takeo Ridho Tamavam Ponorogo dengan total nilai 248 selamat kepada para jawara-jawara event yang luar biasa dan Manfaatnya juga luar biasa untuk peternak-peternak se Raya. Dan silakan bisa langsung foto di atas panggung bersama. Uh, di sini tidak apa, apa langsung langsung. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Baik itu penonton, peternak, dan simpatisan. Ketemu lagi di event-event selanjutnya. Terima kasih atas supportnya rekan-rekan yang promo FAM. Juga terima kasih yang sudah ikut serta mensukseskan acara Popek Ponorogo PE Community. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan Panitia Popek. Terima kasih yang ikut mensukseskan. Terima kasih para undangan. Ketemu lagi di event-event selanjutnya yang lebih besar. Tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan 11 Agustus. Akan ada event luar biasa open nasional yang akan didanai oleh Bapak Bupati. Dan kami atas nama mewakili panitia, rekan-rekan juri dan segalanya atas event ini. Dan saya pribadi rohim atas nama MC yang bertugas. Terima kasih, kita ketemu lagi di event-event selanjutnya. See you next time, jayalah peternak PE Indonesia. Terima kasih, Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh